Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar spesial yang kita dapatkan dari Alpha 21 yang mengunggah sebuah postingan kalimat kata bijak lakukanlah dengan sederhana cintailah siapapun secara sederhana sewajarnya saja karena bisa jadi dialah orang yang kamu benci nantinya pun bencilah orang-orang yang menyakiti dan mengecewakanmu secara sederhana. Dan sewajarnya saja, karena bisa jadi, dialah orang yang menjadi penolongmu pada akhirnya, Wallahu alam. Betul sekali bersahabat ya, kita tetap rendah hati walaupun banyak orang yang gak suka kepada kita. Dan kita sebagai fansnya Leslar tetap support, tetap dukung karya-karyanya. Di postingan ini pun, tentunya banyak sekali tanggapan komentar. Salah satunya ada tanggapan dari Sari Zalfa, Azam 74 Empat. Di situ mengatakan, "Masya Allah, kejadian kemarin yang di luar prediksi kita benar-benar tidak hanya memberikan pelajaran berharga bagi Leslar, tapi kita yang selama 2 tahun mensupportnya." Kalau mau jujur kepada hati sendiri, saya kini menyadari sepertinya selama dua tahun itu, cara saya menyayangi keduanya jauh dari bijak, terlalu over, berlebihan yang tanpa saya sadari, menggerogoti perlahan. Waktu saya lebih fokus mengikuti update berita keduanya, sampai melalaikan waktu yang dulu terfokus datang ke majelis-majelis ilmu, mungkin... Itu yang membuat Allah cemburu, karena saya terlalu over mencintai makhluknya daripada sang pemilik cinta itu sendiri. Allah menegur saya begitu tiba-tiba dan keras. Tapi walaupun perjalanan kisah hidup keduanya, roller coaster di mana mental kita benar-benar digojelok naik turun. Tapi ini cara Allah memberikan pembelajaran, memberikan ilmu hidup kepada saya lewat ujian-ujian keduanya agar saya bisa mengambil ibrohnya. Kini tidak hanya Bilar Lesti yang mesti recovery fisik, psikis, berbenah diri ke arah yang lebih baik. Tapi itu juga mesti saya lakukan pada diri saya. Jangan sampai terulang lagi cara saya menyayangi keduanya yang terlalu berlebihan. Ekspektasi yang terlalu tinggi. Bismillah, kejadian ini benar-benar begitu banyak memberi pelajaran bagi kita semua. Semoga proses berbenah kita semua dimudahkan jalannya oleh Allah Diri doinya, dengan merahmati hidup kita penuh keberkahan Amin Itu salah satu tanggapan komentar yang diberikan persahabat Semoga tetap semangat untuk kita semua Mendukung karya-karya Lesti dan Bilar Selanjutnya juga persahabat yang perhatikan ada Cidukan Vitamin Ini video lama persahabat ya ada Abang L Membuat kita tersenyum dan pastinya membuat kita semangat Semoga abang El selalu menjadi penyemangat untuk kedua orang tuanya Menjadi kebanggaan untuk banyak orang Menjadi anak yang soleh seperti yang diinginkan kedua orang tuanya Amin Kita lihat juga bersahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh akun kejornya Fatih Masya Allah Allah Ayang kamu wasim jidansi video lama yang bikin candu dan rindu Masya Allah banget ya pokoknya the best untuk Abang L mudah-mudahan dukungan juga semakin banyak diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita berikutnya persahabat disimak juga di sini ada potret Cidukan Vitamin kemarin persahabatnya Masya Allah Abang L pasti bangga juga dengan kedua orang tuanya Lesti Bilari yang selalu ramah kepada siapapun yang selalu humble yang selalu attitude-nya terjaga dengan baik Masya Allah banget ya Mudah-mudahan Leslar rumah tangganya kembali rukun bahagia Dan semoga semakin banyak doa yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat ya perhatikan ini cidokan kemarin yang bikin kita senyum persahabat ya. Ternyata ada cidukan, Papa Bilar suapin Bunda Lesti ke Ciora. saat tentunya berenang. Masya Allah, Lesler emang selalu the best. Lestlar memang selalu bikin kita baper banyak yang memvideokan. Banyak yang minta foto bareng dengan Lestlar. Ini terbukti bahwa dukungan dari orang-orang baik. Begitu tulus mencintai Lesti dan Rizki Billar, Masya Allah. Kemudian juga persahabat ya, kita lihat di sini ada sebuah postingan persahabat ya, Ki Wijoyo angkat bicara terkait hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan tetap bahagia. Ini doa baik, mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan, Leslar rumah tangganya kembali bahagia. Amin. Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Leslar Sweety. Masya Allah doa yang baik kita aminkan semoga doa-doa yang baik pula kembali kepada yang mendoakan pokoknya kita selalu berdoa untuk diri kita keluarga kita idola kesayangan kita beserta keluarga besarnya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala amin ya robbal alamin yuk sama-sama kita selalu mensupport selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik. Untuk Lesti dan Rizky Bilar Serta keluarga besar Dan mudah-mudahan bersama ya Kita semua juga semakin kompak Dan selalu sehat Serta selalu bahagia Untuk selalu mendukung Lesti Bilar Ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh